nanika official terima kasih sudah menonton guys Hai guys jumpa lagi di YouTube channel nanika official di video kali ini saya akan mereview produk kecantikan yang saya gunakan sehari-hari inilah dia danang inilah guys produk yang saya guna sehari-hari dan juga kawan-kawan saya pun Um, pakai produk ini guys jadi saya stop dan jualkan oke okay, saya perkenalkan yang pertama ialah brilliant saya guna ini setiap hari guys um, saya buka ya oke okay. mm? <tush> <tush> oke okay, di dalam ini ada 4 jenis produk yang pertama krim malam. Yang kedua, krim pagi. Yang botol ini toner, guys. Toner. Nah, yang terakhir pastinya ialah pencuci muka. Pencuci mukanya berupa sabun, dipakai waktu pagi dan sore hari. Biasa saya akan potong menjadi empat seperti ini guys biar jimat oke okay guys setelah kita cuci muka kemudian kita akan mengelapnya dengan handuk dan kita akan oleskan toner yang kedua baru krim pagi ini ada sunscreennya biasa dalam dalam set seperti ini. Biasa foundation kan Kalau cream paginya Tetapi di brilliant Ini bukan foundation guys Ini namanya sunscreen gel cream Jadi dia teksturnya itu lembut Ringan dan um, dingin ya yeah. Seperti ini guys Oke okay, saya buka ya uh, Dia white color teksturnya lembut selembut sutra jadi di muka enggak mm, enggak berminyak uh, di muka lembut aja soft dingin gitu guys itu yang saya suka dari krim paginya dan dia memprotek kita dari matahari oh ya berbicara tentang toner nah ini tonernya biasa dipakai keras guys waktu pengaplikasiannya uh, tidak disarankan untuk mengusapnya seperti ini guys jadi saya bagi contoh seperti ini ya Oke okay. kita sudah letak di sini kemudian kita buat macam ini saja tap tap tap, tap secara merata ke semua bagian kulit muka kalau sudah tidak ada uh, kita akan tuang kembali guys jadi tuang lagi ke sini ke sini semua. Jangan ada yang tertinggal. Mungkin ada sebagian orang yang suka dan tidak suka tentang kulit muka mengelupas. Nah, ini ialah menjadikan kulit kita mengelupas. Dia hanya putih-putih itu akan membuat kulit mati di wajah kita itu hilang. Oke, okay, seterusnya ialah uh, Waktu pagi Saya akan tambahkan dengan Concealer Untuk di bawah mata sini guys Biar gak kelihatan hitamnya gitu Hitam bawah mata biasa sering terjadi kan guys uh, Mungkin kurangnya tidur uh, Kurangnya menjaga Kesehatan mata Saya pun kurang tahu guys Jadi, saya akan Mengaplikasikannya ini Ini ialah mm, Concealer kita lihat dalamnya ya guys Dalamnya seperti ini Nah memakainya ini saya biasa letak di sini Letak di sini Letak di bawah mata Letak di dagu Dan kemudian saya akan ambil span Dan kemudian me meratakannya di mata, hidung Dan daerah wajah sekitarnya guys dan di waktu malam saya akan menggunakan toner nah toner ini sangat bagus waktu malam guys ini wajib kalau malam wajib dipakai tapi kalau pagi uh, kalau saya uh, tak pakai ini malam saya wajib pakai guys, sebab ini bagus untuk penyerapan di malam hari waktu pagi hmm, kurang disarankan sebab ini kalau memakai toner ini di waktu pagi oh, jadi waktu siang gitu ada matahari kan kulit kita akan terkena matahari dan kita kulit kita akan merah gitu guys jadi ini saya biasa guna untuk malam hari saja setelah menggunakan toner saya akan guna krim malamnya guys saya akan buka ya nah ini krim malamnya. Ini warnanya agak putih kekuningan sedikit saja kekuningan gitu. Dan baunya bukan wangi sangat gitu. Tapi ini yang penting bagus. Krim ini sangat bagus guys. Selain selain dari produk ini di set ini guys saya guna juga sejenis um, kayak pelembab gitu, dia uh, snail gel nah seperti ini biasa saya akan gunakan atau yang ini guys nah dua-dua ini saya akan gunakan kadang ini, kadang ini dua-duanya ini dari asli dari Korea guys menjadikan kulit kita sehat, ini membuat kulit kita bersih guys jadi ini biasa saya akan gunakan sebagai dasar uh, dasar kosmetik sebelum set dari Brilliant tadi, guys. Oke. Okay. Dan untuk pernik perniknya seperti untuk alis, untuk bawah mata dan untuk bling blingnya saya akan gunakan ini, guys. Ini bling blingnya, guys. Dia dia kalau uh, kita usap di bawah mata dia akan berwarna um, silver jadi biar apa ya kayak berbi-berbi gitu <laughs> dan ini untuk untuk bagian alis bulu kening nah ini teksturnya ini teksturnya bukan cair guys tapi kalau kita guna brush kemudian kita colet sedikit gini, maka akan menghasilkan warna seperti ini ya nah hitam kan, jadi kita akan melukis guna ini guys, senang saja simple, oke dan saya akan guna ini untuk bawah mata guys bawah mata, seperti ini nah, ini ini untuk bawah mata dan listriknya saya saya suka Maybelline guys ini tahan sampai uh, 24 jam ada nomor 210 10 dan 55 nah, dan juga saya guna minyak wangi uh, dari gucci dan juga ini pun gucci tapi dia small saja guys, seperti ini, sudah mau habis di gitu. Minyak wangi ini, saya suka sangat, dia punya bau soft gitu, soft. Oke okay, guys, itu saja review dari saya tentang produk kecantikan yang biasa saya pakai sehari-hari. Dan please subscribe, see you next video guys.